Pendekar sejati itu bukan yang ngamuan. Pendekar sejati itu bukan yang bertentang-pertenteng. Tapi pendekar sejati adalah orang yang pendiam, orang yang sabar, dan orang yang ikhlas. Walaupun dia dicaci-maki, dihina-hina, tapi dia tetap ikhlas, tetap sabar. Itulah seorang pendekar yang sejati. Itu channel Ratu Bidadari TV kembali ke channel Dukun Kondang Idola sejuta. Nah saat ini atau pembahasan video ini, konten ini membahas tentang hakikat sejatinya seorang pendekar Siapa itu pendekar dan apa ciri-cirinya seorang pendekar Karena ada pertanyaan dari sahabat Ratu Bidadari eh, Apa hakikat seorang pendekar itu seperti apa? Mungkin kalau di benak kalian, di pikiran kalian, seorang pendekar itu adalah orang yang sakti, orang yang apa? petentang-petenteng jago berkelahi atau jago gelut ya. Bukan. Ya, saya katakan bukan. Seorang pendekar itu pendekar yang sesungguhnya ya. Itu tidak adikan adikku Miliki prinsip ngalah, ngalih, nyambut. Lah, ngalah itu apa? Ngalah ya mengalah katakan contoh digarain orang atau orang cari gara-gara seorang pendekar yang sejati yang pertama adalah ngalah ya terus yang kedua adalah ngalih jadi habis ngalah masih digarain masih ada orang cari gara-gara itu biasanya ngalah mengalah terus ngalih atau menghindar nah. Kalau orang itu masih garai atau masih cari gara-gara Baru seorang pendekar itu baru ngamuk Seperti itu Jadi ngalah, ngalih, ngamuk Yang artinya mengalah, menghindar, dan marah Seperti itu Dan seorang pendekar sejati Dia tidak akan mengaku dia adalah seorang pendekar Dan bahkan dia biasanya pendiam Dan dia sifatnya sabar Walaupun dia dihina, dicaci maki, dia itu orangnya sabar Selama tidak e, menyentuh dirinya, bahkan prinsipnya Kalau orang yang emosian, orang yang baperan, dikit-dikit marah, dikit-dikit iri, sirik Itu bukan seorang pendekar, karena dia belum bisa mengalahkan dirinya sendiri Orang hebat bukan orang yang kebal bacok, bukan orang yang bisa menghilang, bukan Orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri Nah, kalau orang itu baperan, orang itu marah Terus orang itu dikit-dikit nambel, dikit-dikit ciri Dikit-dikit baperan, itu bukan seorang pendekar itu. Pendekar baper gitu. <guluh> Jadi pendekar yang sesungguhnya atau pendekar sejati adalah orang yang itu pendiam Sabar, ikhlas Kenapa? Karena ilmu tertinggi itu bukan ilmu kedidayaan bukan ilmu kanuragan, tapi ilmu keikhlasan. Jadi ilmu tingkat tinggi adalah ikhlas. Bahkan iblis, iblis ya kamu tahu iblis aja itu setan itu gurunya setan. E, dulu pernah berkata kepada Allah Tuhan, "Wahai Allah aku akan sesatkan anak Adam? Ya, sampai hari kiamat Aku akan sesatkan Seluruh manusia sampai hari kiamat Kecuali or orang yang ikhlas Kecuali hambamu yang ikhlas Itu bukti Bahwa ilmu ikhlas adalah ilmu tingkat tinggi Bahkan iblis saja nggak Berani ganggu orang yang Sudah ikhlas <tuh> nah, Itu teman, teman Jadi jangan salah kaprah Bahwa seorang pendekar itu Yang suka berkelahi Yang apa Pendeta yang itu bukan pendekar. Sosok pendekar yang sejati adalah dia pendiam dan dia tidak suka pamer dan tidak mengasi bahwa dirinya adalah seorang pendekar. Ibarat macan, macan itu kalau nggak diganggu ya nggak marah, tapi kalau kamu ganggu macan, apalagi macan itu tidur, terus pas kelaparan kamu tahu sendiri macan udah tidur kelaparan kamu ganggu kamu bikin marah dia. Waduh. Jawabannya, aja, dua. Jawabannya cuma dua. kalau kamu nggak dicabit capek, kalau kamu nggak terluka mungkin kamu bakalan tewas. Oke, salam Ratu Bidadari, jangan lupa like, subscribe, kalau bisa di-share ya, Ratu Bidadari TV. Salam Rahim.